Ya. Kalau ketua umum uh, hadir ya, selalu semua kadernya pasti pengen menjemput ya. Dan ibu agak lama tidak berkunjung ke Jawa Tengah, pasti semua rindu. Jadi nanti Anda lihat para gitu tadi, PRD, struktural, bupati, wali kota pada menjemput semuanya. Ya, karena lama nggak bertemu. Nah ini momentum, ibu kondangan tempat Mas Kaisang, ya semua pengen bertemu tapi nampaknya bu ini istirahat ya jadi akhirnya khusus tidak tapi rasa rasanya karena semua juga punya undangan untuk besok hadir ya mudah-mudahan bisa bertemu lagi nanti di undangan uh, macamnya Kak lah bu mega ya.